Halo CS, mancing kali ini cukup penuh dengan perjuangan. Ini CS jalannya, jalannya sangat buntu sekali. Tuh teman-teman lagi ngebahas jalannya. Mudah-mudahan mancing kali ini membuahkan hasil, karena perjuangan perjalanannya cukup sulit. Semak-semak bro, oke. Kita lanjut di spot nanti Aduh CS Capek CS Akhirnya sampai ke Titik yang dituju Dan perjalanannya Sangat melelahkan sobatku Tuh tidak punya jalan Macam es tak beku Kita paksa Benerobos -bener ada rumputan ranting-ranting akar-akar seperti ini sobatku Demi mendapatkan ikan-ikan predatori suka ini Oke kita istirahat sejenak Saksikan bersama-sama sobatku Mudah-mudahan mancing kali ini membuahkan hasil Oke kita lanjut nanti di spot pertama sobatku